Sebelum mulai jangan lupa like, subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik yang lainnya. 5 tipe pria yang sebaiknya tidak kamu jadikan calon suami. Meskipun tidak semua pria berkepribadian buruk, namun akan lebih baik jika bisa berhati-hati memilih pasangan. Akan selalu ada momen menemukan pria yang tepat di dalam hidup setiap perempuan, dan jika berencana menjadikan seorang pria sebagai calon suami, hindari sekian tipe pria yang seperti ini. Yang pertama, pria yang memperlakukanmu sebagai pilihan. Serahkan hati pada pria yang juga bisa memberikan hati sepenuhnya padamu, dan jalani hubungan cinta hanya dengan pria yang menganggapmu sebagai satu-satunya pilihan. Tak ada yang suka dinomor-duakan bahkan ketika masih pacaran itu hanya makan hati yang kedua pria yang suka omong kosong bukan hanya kupingmu yang akan lelah mendengarkannya bicara tapi kamu juga tak akan pernah yakin apakah ia berniat mencintaimu atau justru hanya mencintai dirinya sendiri pria seperti ini juga cenderung suka berbohong dan memberi janji palsu karena bicara apapun terasa mudah dan tanpa beban baginya yang ketiga, pria yang menyebut mantannya cewek gila. Hindari tipe pria seperti ini apapun alasannya. Akan selalu ada kemungkinan kamu juga akan disebut cewek gila jika sudah putus dengannya. Tipe pria seperti ini sangat toksik karena suka memendam dendam dan menjelek-jelekkan siapapun ketika orang tersebut tak memenuhi harapannya. Pria seperti ini juga yakin dirinya yang paling benar. Yang keempat, pria yang berpikir perempuan adalah barang sekali pakai. Hindari sebisa mungkin menjalin cinta dengan pria yang punya pikiran suka merendahkan perempuan, yang memandangmu seperti barang yang bisa dia perlakukan seenaknya, atau yang berpikir dia bisa dapatkan perempuan manapun yang ia suka. Jika dia tak bisa menghargai perempuan, maka kamu tak perlu menghargainya. Yang kelima, pria yang ingin berteman dulu dan dijalani aja. Bisa jadi maksudnya baik, tapi kemungkinan besar kamu akan terjebak dengan hubungan, temenan aja, dan go with the flow, lihat nanti alias tanpa kepastian dan digantungkan. Terjebak friendzone atau apapun istilahnya, hanya akan membuatmu bingung dengan masa depan hubungan tersebut. Itu dia sekian tipe pria yang sebaiknya tidak kamu jadikan calon suami, sekian dan terima kasih.